Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, kembali di Fativi Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky. Sebelum sebelumnya, para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 dan Bunda Lesti Kejora kita simak di unggahan terbarunya Papa Bilar ini vitamin yang sangat membahagiakan sekali, akhirnya foto cute, foto romantis disuguhkan lewat postingan terbarunya Rizky Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya para sahabat, wow kebahagiaan yang tentu kita dapatkan kembali malam hari ini langsung dari idola kesayangan kita yang tentunya sedang berada di Paris, Prancis. Ada sebuah kalimat, persahabat ya, tentu ini pantun ya, yang dituliskan oleh Papa Bilar. Jalan-jalan ke kota Paris, singgah sebentar membeli kebab, jangan hanya melontarkan janji manis, kalau akhirnya pergi tanpa sebab, anjay. Itulah kata-kata persahabat ya, yang dituliskan oleh Papa Bilar, hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, ada Fitri Kalina yang selalu menanggapi bersahabat ya Dengan sebuah kalimat kapal kesayangan Masya Allah Fitri mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Fitri salah satu orang yang selalu mensupport dengan tulus Pasangan Lesti dan Rizky Bilal. Kita lihat juga bersahabat Dede Prawira pun ikut menanggapi postingan Papa Bilar Ini mah tiap weekend gua kemari katanya tuh <laughs> ikut-ikut banget ya ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Pak Ferry Fernandez yang ikut berkomentar Kapan mikirnya tuh kata YouTube ya <gih> Ada pantun yang tentunya dituliskan oleh Papa Bilar di postingan ini Ini sikit banget dan pastinya ini kebahagiaan yang kita dapatkan yang selalu membuat kita happy di malam hari ini, masya Allah, semoga sehat selalu untuk Lesti dan Bilar dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Yuk, sama-sama kita intip fashion dari Bunda Lesti. Outfit yang dipakai hari ini, persahabat. Dimulai dari jaket Givenchy itu dibanderol seharga 30. Juta dua rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis untuk sepatu di banner 9.830.395 rupiah. Ini merek Alexander McQueen, dan untuk celana Zara. Di Bandara, seharga Rp699.900 Masya Allah Idola kesayangan kita berkah selalu ya Rezekinya selalu lancar Doakan support dan dukung yang terbaik Kemudian para sahabat Kita juga keunggan Star Voting Team Ini info untuk warga Konoha kembali Diingatkan Sama-sama kita streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora Semoga idola kesayangan kita para sahabat, ya Masuk nominasi di AMI Awards dan bisa memenangkan di ajang Music Indonesia luar biasa persahabatan yang diolah kita selalu menorehkan tentunya prestasi prestasi yang sangat luar biasa mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak untuk Bunda Lesti Kejora dan disimak juga di kalimat caption yang dituliskan ada yang berharap enggak sih? Montelay listener sama total listener-nya naik di atas 2 digit untuk angka jutaan. Yuk, semangat terus persahabat ya. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid untuk Lesa Lovers, mendukung karya-karya Lesti dan Bilar. Selanjutnya, kita mampir ke unggahan Lambe Tura. Ini sih persahabat ya, beritanya agak menyimpang. Lesti Kejora kecopetan di Paris Katanya tuh persahabat ya Di sebuah kalimat caption dituliskan juga Hah? Lesti Kejora kecopetan di Paris? Gimana tanggapan Karis Bilar? Ini langsung dikomentari oleh Bang Boril Bang Boril mengatakan Hmm katanya tuh ya Dengan kalimat hemdol Ada juga Dede Prawira Yang ikut menanggapi postingan ini Dan kita lihat juga di sahabat Lesler Berkomentar dari akun Ria Puspita Rifai S3 marketing katanya tuh persahabat ya ini hanya S3 marketing saja katanya tuh kita doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian kita mampir ke unggahan akun Leslar Entertainment satu jam yang lalu ini mengunggah foto bunda Lesi Papa Bilar ini lagi main petasan di Cianjur ketika Leslar mudik persahabat ya kita simak juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini Kapan terakhir kali kamu main atau lihat petasan sama pasangan? Pacaran ala leslar yang sederhana gini justru bikin susah move on ya? Wow, yuk vlog-vlog, tentunya kita naikkan viewersnya mudah-mudahan persahabat ya.